gue sengaja bangun, gua pas alarm jam 2 ya tadi Masih udah bener-bener Gua bermain, biar ya. terbukti Anjing kali seratus kan? Bener kan? Apa kata gua setan anjing babi? Cukilai Ante lah ini asli. Hey yo, welcome back again Kembali lagi bersama gue dan kakek Zeus Ganteng brother and sister semuanya Oke, okay, gue hari ini bawa modal 41.000 rupiah Sisa dari nyocol yang kemarin ya bosku Bukan sisa nyocol, sisa WD kemarin ya bosku Sebetulnya gue abisin Gue abisin, gue sisain 50.000 ya bosku ya Tapi gue coba nyocol sebentar ya Tadi pagi sambil mau berangkat ke kantor ya Sebelum berangkat ke kantor kita coba cocok Gacor atau enggak Eh ternyata cuman nyedot ah, aja bosku ya Walaupun mau darah Tapi ternyata nyedot Ternyata ya udahlah ya nggak apa-apa Jadi kita sekarang mulai dengan Bed yang 500 ya bosku Gak pakai bed yang paling rendah Atau 200 perak Langsung aja di bed 500 cekicorot bosku Pantengin polanya Supaya supaya kalian gak ketinggalan ya bosku Dan jangan lupa yang belum pernah daftar di website gacor yang gue mainin ini silahkan langsung cekin short ke tentang channel gua bosku di sana gua taruh link slot yang paling gacor ya bosku ya. link untuk main game slot yang paling gacor pokoknya terbaik lah yang paling gacor di sini adanya di situ ya bosku oke kita langsung gasken ya di Quick 20, wits anjing, apa nih? Baru mulai di quick 20, langsung disamber sama. Aduh, kalau itu sejajar tuh ya, berempat tuh ya udah gue pastiin maksudnya itu bosku. Kalau kita dapat skater, berjajar, apalagi kalau nggak ada, nggak ada itu ya, nggak ada apa gak ada longgar satulah itu pokoknya berjajar tuh di ring satu dua tiga ring lagi real ya real satu dua tiga empat itu berjajar tuh uh udah paling mantap nggak banget deh pokoknya jos marco jos top marco top lah bosku pokoknya alright baby come on oke okay. aduh receh banget sih pecahnya sih Yuk, ayo dong, bisa dong, kuningnya juga dong. Iyalah, kuning juga, tambahin lagi. Aduh. Ayolah, gara -gara Kakek, ayo lah, masa gara-gara gratisan terus di Bosku. Oke, ayo kek. Aduh, Hongkong Zeus, bener-bener gak apa-apa dah. Yaudah, terserah lu aja dah. Selalu aja ngong jeus boncos bosku gak papa tapi <hesitation> dapet lagi sama bajeng gak boncos, kalau gak ya kita buy spin aja dah, nanti kita buy spinnya bosku, kalau gak dapet gratisan lagi, gak ada gak ngantuk sih, soalnya udah pagi ya bosku, udah jam setengah tiga pagi nih gue buset dah. Gue sengaja bangun, gue pasang alarm jam 2 ya tadi. Emang, masih agak berat banget buat main di RTV yang tertinggi. Anjing kali 100 kan bener kan apa kata gua setan anjing babi. Cuki mai. Anteh lah ini asli. Asu bener, gue udah untung gua bilang belain bangun lo ya. Untung gua bangun lu Zeus lu ya. Thank you banget Zeus lu. Ngenter lu Zeus lu asli setan lo ya jisle anjing spooky cuki spooky cuki asli asli pantai sekali asli kali 100 bosku waktu oh, sensasional dapet 600.000 untuk gua bangun bosku buset dah coba kalau kagak bangun kagak dapat ini gila huh, mantap sekali Mantap memang the best best best best best the best. Jangan di skip dulu ya Bosku, semoga jadi lanjut habis ini Bosku. Tapi ini pecahnya di luar ya. Dapatnya di luar oh Bosku, bukan di dalam. Bukan di dalam. Crispy nih. anjir biasanya kalau di luar begini mal, lewat doang nih, tapi nggak apa-apalah kalau connect yang penting kan lewat tapi connect Bosku. Oke, dapat lagi. Ayo, petir merah lagi. Aduh. Yo. We. Nggak sia-sia gue bosku bangun Ini uh, tadi hanya ngantuk jadinya seger Eish. Aduh petir biru yang kurang. Nah anjing dapat lagi bosku Merahnya merahnya petir merahnya Petir merahnya jius jius jius Bukan batu merah Petir merahnya keluarin lagi Ayo uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Ayo keluarin lagi Eh the boce ya aduh gokil gokil asli gokil gokilat bosku asli mantap sekali emang gila kali seratus enggak habis habis beneran kali seratus lu beneran bocorannya asli udah dapet bocoran dari admin ya bosku katanya jam sekitar jam 2 jam tiga ada petir kali seratus petir merah bakal dikeluarin terus terusan bosku itu dia juga dapat info dari pusat ya bosku ya dari ininya servernya ya bosku ya karena admin sendiri sebetulnya nggak bisa nggak bisa dia itu apa setting-setting kayak gitu ya yang bisa hanya di server pusat ya bosku karena di Indonesia ini nggak ada yang milikin servernya langsung ya bosku admin-admin di sini hanya beli franchise-nya aja ya bosku franchise game ini dari luar negeri ya bosku jadi pusat server yang mengaturnya ada di luar negeri bosku ya. Jadi kalau ada orang yang nawar-nawarin cicit itu bohong bosku, jangan percaya asli, bohong banget. Yang ada lu ditipu, banyak temen gue yang kena tipu. Ada emang yang bilang bener, iya masuk saldonya. Tapi kalau bisa di WD, entarnya udah menang. Aduh percuma banget. Ada yang ditipu deposit, deposit nggak masuk masuk. Akhirnya hilang datu duit Lumayan buat beli cilok padahal ya kan Udah, Katanya model 20 ribu bisa dicit bisa dihek kan Yang penting percaya aja ya. Janji Janji-janji teh kucing Duh kali 10 lagi gila Ayo Ayo langkongkong ngkong-ngkong ayo engkong ganteng Uh, mantep bosku 600 ribu lagi kita bosku didi dapet lagi yongskrai yongskrut sayangnya bet seribu ya turun gua taikin 3 tuh biar mantep tuh bet 3 dapet gratisan free spin uh, gacor banget pasti ayo Aja gear, kan tuh. Ayo, jengkel lagi. Aduh, uh, mantap! Cincinnya connect bosku. Oke, okay. kalinya kali sebelah, jadinya lumayan nice lah. Oke, okay. pialanya connect bosku, tropi atau piala atau gelas itu ya terserah lah, apa itu, kalau kata gue mau piala itu bukan gelas, ada yang bilang gelas ada yang bilang tropi, ada yang bilang piala kayaknya sih emang tropi sih itu oke, batu jamrut aduh ayo, nah kuningnya, cincin dan ungu, bosku kone Gila gokil, ditambahin lagi bosku 700 ribai Auto cuan anjing Kecur banget sumpah Sumpah kecur banget lu gila RTP nya valid banget ini ya Nggak usah ragu lagi bosku ya Nggak usah ragu lagi Langsung aja cek intro ke tentang channel Gua linknya gua taruh di sono Atau di kolom komentar juga gue sematin ya bosku ya Gue semua di situ untuk linknya ya bosku Jadi gabung aja di grup WA Gua nanti gua kasih gue pandu cara deposit Cara apa segala macem kalau lu kesulitan ya bosku Pokoknya langsung aja cekicrot bosku Gila gacor banget Biar tau jam-jam gacornya bosku ya Kalau dapet bocoran kayak gini kan bener-bener ya Mantap ya bosku Gila gokil banget nih gua Sampai Nggak ngantuk lagi nih jadinya nih oke buat ngamanin kayaknya kita WD aja ya ini lumayan banget ini abis ini kita WD aja udah 800.000 ini bosku kita WD aja dulu biar aman ini saldonya nanti gue coba main lagi di game yang lain abis ini ya kita WD dulu sisain aja cepet oke ketemu lagi di game yang lainnya bosku ya Suga semua jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya